di mana ini? Kau sini mau apa? Oh maaaam Cuman ini kalau ini Tadi kau sama aku lari sama maku oh, Mungkin peket-peket juga Masih youtube lo Ajing, dada oh. gua sakit <tuk> Kenapa itu si Sen? Kenapa genggong guys, rame-rame Ada bapak-bapak teman-teman? Ah, maju lo Ah. Kau tidak akan bisa membunuh. Oh, Gila. jago ya. Kamu jago iya aku kopok mati gua. Nah, jangan-jangan sekian, tapi gabung. Tidak ada kerjaan, jadinya kayak gitu. Oh, iya, kan siang Ada ibu-ibu, guys. Surprise. Ibu-ibu meluncur. Keren <tuk> kan gua? Ganteng kan gua? Keren, keren. Kenal lagi anjay. Astagfirullahalazim. Wah, kopok ya, guys ya. sos ansos amat banyak banyak banyak hidupnya udah bener belum banyak lo sih sekali tendang Saya itu lo Oh itu ada Mama, oh, my god Richard bodoh suci Asuh Uci tapi masih tonton. Ustaz online siapa? Cepet, Cok. WKM gak pernah punya kerjaan ya. Pesingan. Mangat, Bon. Jangan cuma bisa hidup. Jangan bisa hidup. Anjing, dada gue sakit. Bro. Kayak keisep banget ya. Kalian bisa lihat. Tak bisa, Anjing. Tak bisa, Di depan rumah, rumah aku sudah banyak mampus, mampus, ada ibu-ibu guys ayay ayay ayay gak kena mana ayo kabur kabur kabur bisa kabur kabur bisa kabur bisa aja sekalian itu kaburannya aja kaburannya sekalian ini tuh heran gue hmm. ada muka baik ke? Oh, balik -balik, tuk, ya aku, itu ketawa bodoh <gif> Ani, aku gak ada Ani omg wong amat nice dia dia orang bukan ya. Biasa jauh-jauh segini tuh pada manusia-manusia ini Pada manusia-manusia kesepian -manusia dari perangkatnya ke pada lombok, guys manusia-manusia <tip> kesipin Gak tau yang bawahnya bagus